Waduh, waduh nah kalau kita yang saya pilih yang saya pilih yang saya pilih semoga topi di atas 500 ya ya nah, pastinya semoga semoga enggak istorong, Oke, pertengahan Welcome back to my channel minus slot ya bosku Oke okay. Kali ini kita main di goddess of olympus Dengan ditemani si slot gacor saat ini Garuda 138 Mantap jiwa bosku Nah hari ini kita bawa modal 40 langsung p 3000 Turbo screen 500 ya bosku Semoga waduh, langsung dikasih dong. Sepeda segera di Mantap jiwa nih. Ayo, pemulus, nyambut Dewi Bus. Berdiri kali empat, nyangkut di pertama sepingginya. Gak nyangka nah. Ada tambahan banget, ya. Lumayan, bosku. Baru tiga, dua, dua sepenggang. <Glian> <Glian> enak benar ada kali 8 juga yang mau nyangkut ini nice nice, nice. <Glian> lagi Ayo, tambah lagi pertaliannya sudah cukup lumayan ya, wah kalau cukup Tadi dia nggak mau ya tadi Hukum lumayan ya tadi Kalau ada sepertinya Nah Tau buka-tau buka yang saya suka nih Mulai perpulangan Dapat nih ke akhirnya Belum ada sensasionalnya ya bosku Semoga profit di atas 500 ya Nah ya semoga lagi selamat nah ini pekerja juga tidak apa-apa soalnya sudah kita kita ya kita kali 6 jadi Oh, salsa na chico one. Yo la pokoknya di sudah 800. tahu mau siapa Oh, Ayo mau oke dong ya nggak ya, mau bos oke pas jadul ada yang lanjutkan sampai dapat sekitar yang kalau nggak dapat ya kita nah, yeah. yeah, yeah. yeah. <laughs> menit ke tujuh ini menit jadi sambil promosi ha jangan lupa di subscribe untuk channel mm, minus ya bosku setiap hari kita upload konten OF OF OF ada yang dikena. Us, ya sorry sorry sorry kok data data nanti kebanyakan main data data banyak bos jadi lupa ini <pikassa> oke okay. Nah ya, teman teman yang belum daftar di situs kita garuda satu kejalan langsung daftar ya bosku uh, ada bonus bonus New member bonus-bonus Yang lainnya juga ada banyak Bonus-bonus Ya bosku, Silahkan join. Dan jangan lupa Kalau itu Utama terus hukum terus pokoknya bos biar tambah kemana juga bikin kontennya setiap hari ya kayak siap oke nampaknya udah cukup panjang ya untuk konten hari ini kita pasin di sembilan ratus saja habis ini gabur udah cukup covid banyak dan Ya, Jadi, sudah waktunya kita berpuas. Kita, kita bungkukkan titik-titik nanti kita wujudkan, okay? Cukup sampai sini saja, lanjut di besok ya bosku. Bye bye. Ya.